Diandra Paramita Sastro Wardoyo, yang populer dengan nama Dian Sastro, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret tahun 1982. Dian Sastro memulai karirnya di dunia hiburan pada tahun 1996, sebagai juara pertama di ajang gadis sampul di majalah gadis. Namanya mulai populer saat menjadi model video klip di dua lagu Sheila on Seven. Yaitu jadikan aku pacarmu dan anugerah terindah yang pernah kumiliki di tahun 1999 Lalu pada tahun 2002, Dian Sastro bermain di film yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta Yang membangkitkan industri film di Indonesia